Yaquj dan Majuj iaitu jenis jenis makhluk pasal nak membuat rusuk di atas muka bumi. Nak. Ya dan Majuj akan dilepas. Mereka akan keluar sebagaimana Allah Taala berfirman wa min kulli hadabin yansilun. Surah anbiya ayat 96. Maksud ayat ni gana mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bermaknanya mereka itu duduk kok pasang kok jelong-jelong bukit. Tubek mari untuk nak khianat, nak buat rusak di atas muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wasallam, wa ala alihi wa amma Sedaga -sedaga yang dikasihi selian. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari jumaat akhir bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijrah Pagi hari ini kita masuk di ada hadis dalam kitab Maalim As-Sunnah An-Nabawiyah hadis yang ke-145 dalam bab yang ke-25 iaitu iaitu bab ma jaa fi ma jaa bi syaani yakjuj jawamakjuj iaitu perkara yang berkaitan dengan yakjuj dan makjuj Hadisnya عن أبي سعيد كما قال الله تعالى وهم من كل حدب فيعمون الأرض وَيَنْحازُ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهْرِ فَيَشْرَبُونَهُ حَتَّى مَا يَذَرُونَ مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئًا فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ فَيَقُولُ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ لقد كان بهذا المكان مرة ما ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ياباني و لن نن لن السماء حتى إن أحدهم لا يهز حربته إلى السماء فترجع مخ ضبه بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب دواب كنغفي الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيسبح المسلمون لا يسمعون لهم حسان، فيقولون: "من رجل يجري نفسه"، وينظروا ما فعلوا، فينزل منهم رجل قد وقعنا نفسه على أن يقتلوا، فيَهدهم موتى، فيناديهم ألا أبشر، فقد حلك عدوكم، فيخرج الناس ويخلون fama min nabatin hadis dikeluarkan oleh uh, Ibnu Majah di ada sunannya nomor 479 hadis hasan sahih nah. Baca eh hadith ni ya tak support dengan baca eh croe. Eh. Baca eh, hadith ni kita baca biasa, tapi croe kita nak baca dengan tamnon. Maksudnya dari Abu Sa'ib al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Cerita semua ni Ada adalah -ada hadith ni hayajud dan majud peristiwa yang akan berlaku di akhir akhir dunia. Nih yang Nabi cerita Dalam beberapa hadis. Sebahagiannya yaitunya nyahih hak kita dengar saat ni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yakuj dan Makjuj Yaitunya jenis jenis makhluk pasal nak membuat rusuk di atas muka bumi. Nak. Yakuj dan Makjuj akan dilepas. Mereka akan keluar sebagaimana Allah Taala berfirman Wahum min kulli hadabin yansilun. Surah Al-Anbiya ayat 96. Maksud ayat ni gano? Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bermaknanya mereka itu duduk kok pasang kok jelong-jelong bukit. Tubik baik mari utuk nak khianat, nak buat rusak di atas muka bumi. Mereka tersebar di merata tempat di muka bumi orang-orang muslim berusaha melarikan diri dari mereka. Pak orang Islam pun, akhir-akhir zamme sikit lagi ya sikit dah. Dia tak ramah sopan dengan zamme sekarang ni. Nah, orang Islam pakat lari belakang daripada Ya'jud dan Majjud. Sehingga kaum muslimin yang berada di kota-kota dan benteng-benteng, maknanya benteng maknanya kampeng. Nah. Untuk apa? Untuk nak lari daripada Ya'jud dan Majjud sana ni. Mereka Berdesokkan dengan binatang ternokkan mereka Pakak-pakak nak cari Menata Nak bawa lari Sebab apa? Yakjud dan Makjud Dia nak makan menata Kecek mudah-mudah Nak lepih kok Lemuh Ubah Itik air Nak makan Kopok dia belakang Ketika Yakjud dan Makjud Melalui sebatang sungai Mereka meminum airnya Sampai tidak tersisa sedikit pun Maksudnya minum air dari sungai ini sampai kerikotel. Tengok, cuba kita gambar katanya, Sattalat, bagaimana ini yakjud dan makjud? Sehingga macam itu, keadaan mereka. Nah, Ketika orang terakhir dari mereka tiba ke tempat itu, salah seorang dari mereka berkata, ini orang kebunan suh, yang yakjud dan makjud. Jalagi, pak, tengok air, sungai, kering berlaku. Sebab apa? Sebab diminum oleh puak-puak dia, orang ya, yang dan makjud yang dulu-dulu, maknanya orang duduk tang tong tong tu. Makai belakar, makai, makai, makai, makai, makai. Sapa kau orang okay, so, kata macam mana? Tempat ini sebelumnya adalah tempat yang ada air. Sebab apa? Lani kering belakar. Yakjud dan makjud berhasil menguasai Ibami. Dia kerong dunia sikit lagi. Kerong pasang, buat kerusak ke. Di antara mereka ada yang mengatakan kita telah membunuh orang-orang yang, yang ada di bumi. Ini kecek sama-sama puak dia. Kita boleh kerang dah dunia sebab apa? Sebab kita bunuh belakang dah manusia yang ada di atas muka bumi. Kecuali orang yang boleh menusuk sungguh. Orang yang lari diri daripada Ya'juj, maka orang itu adalah orang selamat. Dia tak lari maknanya tak selamat lah. Cuba kita gambar haru-haru yang akan berlaku sikit lagi di atas muka dunia. Sekarang ini, sekarang kita perangi penghuni langit pula. Puk-puk dia kecep. Kalau atas dunia tak ada rahmat manusia, kalau gitu kita kerang langit pula. Buatlah lagu-lagu mana nak boleh naik atas langit. Pukulnya okay, orang okay, okay atas langit. gitulah. Seorang okay dari mereka melemparkan anak panuh ke langit. Lalu anak panuh itu kembali dengan berlomoran darah. Baca sekali lagi supaya lakon. Tapi benda ni adalah benda sebenar. Pokk Ya'jud Mak'jud ni. Apa? Panuh. Naik ke langit. Tapi. Dia apa panggil? dia panggil? anak dia. Anak panuh tu jatuh. Pak. Nampak darah. Duduk lekat. Pokk-pok dia percaya katanya. Haa. Kita boleh bunuh dah. Orang yang duduk sebelah dari atas. Wallahualamu. Saya tidak tengok lagi dalam huraia hadis ni macam mana. Cuma tengok maksud hadis skoda bahasa Melayu katanya, puak-puak ni dia yakin katanya dia akan peraih ataupun akan lawaih dengan ahli langit. Dia tu. gitu. Nah, mereka berkata, kita telah berhasil membunuh para penghuni langit. Ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah menghantar binatai-binatai yang membunuh seperti ular. Ya'jud makjud hak apa nama? Baik dia hanal dia tapi mati supaya sekali dengar dengar ulat. Ha ni nak no, ayat katanya dia. Tua tu nampak nampak ke apa? Buak rosak gotu-goning gotu-gani tapi dia mati mati ngau lak. Sebahagian hadis Kayak katanya Ulak ni masuk dari hidung dan masuk dari telinga. Puak -puak dia. ketika pua dia dak tidur ulat masuk. masuk masuk masuk masuk mati Bahagia apa gapo nak berlaku cuba kita tengok dah right? ulat ini menyerang leher mereka leher mananya gapo sebelah tekak ni mana iko atas ada lubang apa puak. masuk sebab tu Allah Taala jaga kita ni dak orang ada masih hidup sumuk engkau ulat engkau ya tak masuk dalam hidung kita dan telinga kita tapi apabila ruh kita tak ada dah, manusia, hak mati, sebab tu, dimakai oleh, oleh ulat. Itulah kita tengok. Mayak orang mati, apabila mati, ulak jebok. No. Sebab tu apa? Lalak mari, ulat mari, sumuk mari, gotu mari, mari makan mayak. Yakjud dan makjud pun macam itulah. Allah Ta'ala takdir hidup puak-puak dia di atas muka dunia ni nak boleh mati, iaitunya mati dengan sebab ulak mari masuk dalam telinga, dalam hidung ketika puak-puak dia duduk tidur dan sebagainya jawapan eh? menyeran leher mereka mati seperti belalang yang mati dengan sebab saling bertindihan satu sama lain duduk sekali ramah-ramah ulak pun masuk banyak-banyak, Allah Alhamdulillah tak tahu 40 juta uh, ulak masuk dari telingo dan hidung pokok-pok dia. Ketika suara mereka ti tidak terdengar lagi, kaum muslim berkata, siapa yang berani keluar mengorbankan nyawanya untuk melihat apa yang mereka lakukan? Berapa? Orang-orang Islam yang duduk menusuk, tempat-tempat yang boleh selamat. Bila skor katanya yakjud dan makjud ni, boleh jadi nak matilah Dimakai ataupun dimasuk Dalam telingo oleh ulak-ulak Dan sebagainya Maka orang Islam pakai kecek Dengan senyak-senyak ataupun rahsia Kahur-kahur kecep Eh hey, siapa eh hey, nak tubik kita tengok Ya'jud dan ma'jud duduk ke mana Allah Alhamdulillah dah tahu rung mana tu Daripada anak cucu orang duduk atas muka dunia Pada sekarang ni lalu keluarlah salah seorang dari mereka yang telah menyerahkan dirinya menjadi korban untuk melihat keadaan yang luar, di, di luar benteng ada orang berani tu, berani nak pergi tengok keadaan yakjud dan makjud dia menemukan mereka semua telah mati orang itu saat ini orang yang pergi tengok itu keadaan yakjud dan makjud guli batin mati belako. Lalu dia berseru dengan suara kuat. Berita gembira untuk kamu sekalian, dia kata. Eh hey, puak kita semua. Hai hey, orang Islam, Yakut dan Majut mati belaka dah. Mari pakak-pakak tubek. Musuh kamu telah binasa. Orang-orang berhambur, berhamburan keluar dan melepaskan binatai ternokkan mereka. Orang hendak ada lagi pada masa tu pakak tubek tengok keadaan eh? serta nge-bawak nateh-nateh yang yang dijaga nateh yang tak mati lagi masih lagi duduk pakai upuk masih lagi duduk pakai upai-upai pakai tubih tengok yakjud guli bating mati bukan seorang dua orang ni Masya Allah yakjud dan makjud dah tahu banyak mana di atas muka dunia duduk nah, musuh kamu telah binasa orang-orang yang berham ber, apa ni? berhamburan keluar dan melepaskan binateh ternakkan mereka Hayawan ternak tidak mendapatkan rumput Selain bangkai yakjud dan makjud Jadi menatai pula pergi makan mayak yakjud dan makjud Makan, makan, makan, makan Sehingga dalam setengah-setengah hadis wayak katanya Tubuh yakjud dan makjud ni Dimakai oleh menatai kambing lemuh kubah ni Sampai kau gemuk Ada tak apa namanya tahu dari tubuh dia Vitamin ke apa Sampai kau menatai-menatai makan pak jadi gemuk Masya Allah dak. Hayawan ternak itu memakan bangkai mereka menjadi gemuk. Ha, ni, jalan. Gemuk dan penuh lemak. Masya-Allah, nate-nate pada waktu itu. Sebelumnya binatang tidak pernah segemuk seperti itu ketika memakan rumput. Nate-nate hendak makan wuk, tak gemuk supaya dengan nate hendak makan tubuh Ya'juj dan Majuj. Aning adalah salah satu daripada gapo? peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman sikit lagi, iaitu seperti mana Allah waya di dalam Qur'an. Saya ada perhati dalam Qur'an ni tak? Ya'juj dan Makjuj tersebut di dalam suratul kahfi dan tersebut di dalam suratul ambiya. Ini hak cikap-cikap. Cik. Iaitukah cerita yang ada di dalam suratul kahfi, iaitu yang Raja Dhul Qarnain. Yang Allah Ta'ala sebut, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْذِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا Orang ramah akan tanya umum, hey Muhammad tentang Raja Zulqarnain Pada zaman dahulu dia boleh retoh daripada matahari naik sampai matahari jatuh Ini Raja Zulqarnain no, Orang katanya kan korong dia seluruh dunia pada zaman itu Lepas itu dia pergi di satu tempat Orang yang kecil dengan dia tu. Ogelah tak faham tapi raja Zulqarnain ni ya geti. Ya geti, ore ha duduk di satu tempat yang sangat jauh. Puak lah, duk wayak katanya duk bunyi benda pelak-pelak dalam dalam bukit. Kalau begitu, lah, katuk lubang bukit. Tulah raja Zulqarnain wayak katanya, "Atuni zubarul hadid hatta idha sawa baina sadafain qalan fukhu hatta idha ja'alahu nara." Ini ayat dari suratul surah kahfi awak kita baca hari Jumaat sokmo ni. Raja Zulqarnain ayat katanya kalau gitu mungki carilah besi-besi nanti aku nak nak panah besi itu nak jadi lemak waktu nak gi katuk di pitu yang aku skor ataupun yakin katanya Ya'jud dan Majjud dok korek-korek-korek-korek hari-hari hari-hari dia hari, ya dok nak tubek ke muka dunia. Dalam hadis lain raja katanya dia ya, korek, korek, korek. Apabila dekat, dah nak sampah di, di, apaan? Di, apa? di, di pitu, bukit. Dia ya, kelak semula. Tapi satu hari, ada, sore daripada, klum, yakjud dan makjud, dia ya, katakanlah, Allah esok kita akan korek pula. Haa tu. Allah tak ada pun, tak, tak, apaan? Tak kamuh pula. Benar, dia duduk korek, korek, korek, korek. Tapi learning, Ha'ya duduk korek, Bawa je ya klik, Tuher suruh melaikat, Katuk semula. Esok korek pula. Katuk semula. Duduk korek gitu lah. Hari, hari, hari, hari, hari. Tapi apabila puak dia katanya, insya InsyaAllah. Tak kamu dah. Sampahlah masa untuk puak-puak dia tubik daripada Lubeh, Raja Zulkarnai, Gikatuk pada zaman dahulu, Dah tahu berapa puluh ribu tahun dah dekatuk di situ. Hanilah yang Allah Taala rayak di ra dalam quran dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ni rayak sikit-sikit je. Sikit, ya? Nah, iaitu nya uh, apa? Uh, a min kulli hadabin yansilun. Tuhan rayak kata nya, puak-puak dia ni akan tubek daripada bangau-bangau hadab Iaitunya, tempat tinggi tu, mereka itu akan keluar, keluar, keluar, keluar keluar belakang. Sebab tu, bukit-bukit yang ada ni, Wallahualam lah. Ya'jud dan Ma'jud duduk dalam bukit mana pun kita tak tahu. Tapi tu, herayat macam tu, kita percaya katanya, benda ni adalah suatu kenyataan yang jelas nyata yang akan berlakunya pada akhir-akhir zaman sikit lagi. Eh, sekadar inilah, suh hadith yang kita dengar, kita baca pada pagi hari ni, mudah-mudah her, insyaAllah ia akan menjadi, tak? manfaat dan pengertian kepada kita semua. Wallahu aalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.